lagi kemudian dilaporkan kami dari Yudharta Semarang, Kota Semarang Polda Jawa Tengah pada hari ini Jumat tanggal 26 Februari 2021 jam 05.30 melaporkan untuk kejadian air di Kebun Raya sekitar 50 sampai 60 cm Untuk sementara arus aliran dari Semarang demak maupun sebaliknya demak semarang masih cukup rende dikarenakan yang bisa alami hanya kendaraan besar saja. Joko 815 hujan. Demikian yang dapat kami laporkan saat ini. Kami dari jaringan tujuan sebelum berangkat ke semarang. Ucapkan selamat pagi tetap semangat. Selamat sore. Mohon izin melaporkan. Bapak Kapol Teknik, Kapol Sesuai Bapak SMAH memimpin evakuasi kendaraan truk yang mengalami mogok di tempat banjir.